Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr and Mrs News. Kali ini, kita akan membahas terkait kendaraan peluncuran Soyuz 2.1A meluncurkan pesawat ruang angkasa Soyuz MS-22 dari Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan pada 21 September 2022 pukul 13.54 UTC atau 18.54 waktu setempat. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya, jangan lupa untuk mensubscribe subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Seorang astronot Amerika Serikat telah lepas landas ke stasiun luar angkasa internasional, terbang di kursi di pesawat ruang angkasa Soyuz Rusia yang dipesan melalui perjanjian pertukaran kru. Francisco Rubio dari NASA diluncurkan bersama Sergei Prokopyev dan Dmitry Petelin dari Roscosmos, perusahaan ruang angkasa penera Rusia, pada Rabu 21 September 2022. Pesawat ruang angkasa Soyuz MS-22 mereka terbang dengan roket Soyuz-2.1A dari situs 31 di baik Baikonur di Kazakhstan pada 954 atau 18.54 waktu setempat. Setelah 9 menit naik ke orbit, kru Soyuz berangkat untuk bertemu dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional. Pada misi ini, awak akan menghabiskan 188 hari di Stasiun Luar Angkasa Internasional dan misi akan selesai pada 28 Maret 2023. Komandan Soyuz MS-22 Prokepif, sebelumnya mengatakan bahwa kru akan melakukan lima perjalanan ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa kargo Rusia Progress MS-21 dan Progress MS-22 juga diharapkan tiba di stasiun ruang angkasa sebagai bagian dari misi ini. Soyuz Roscosmos adalah kendaraan peluncuran medium lift multiguna yang diperkenalkan pada tahun 1966 dan sejak itu telah menjadi pekerja keras program luar angkasa Rusia. Ia mampu meluncurkan satelit sipil dan militer, serta misi kargo dan kru ke stasiun luar angkasa. Selama beberapa dekade, beberapa varian roket Soyuz telah dikembangkan. Soyuz-2-1A adalah salah satu interaksi terbaru yang dimiliki oleh keluarga roket Soyuz-2. Soyuz 21 a tingginya sekitar 46,3 meter atau 152 kaki dan diameter 2,95 meter atau 9 kaki. masa angkat total kendaraan ini adalah sekitar 312.000 kg. Kapasitas angkat muatan roket ke orbit rendah bumi atau LEO adalah antara 6.600 dan 7.400 kg tergantung pada lokasi peluncuran. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait kendaraan peluncuran Soyuz 21A